Doa untuk tahta dan kemuliaan Tuhan di bumi, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Oh Bapa, pengasih dan penuh belas kasih, Engkaulah seluruh pengetahuan dan seluruh kuasa. Oh Alpa, oh Omega, Pencipta segalanya. Engkau kekal, Bapa. Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Berbaik hatilah melihat pada putra tunggalmu, Yesus Kristus, yang datang untuk menyelamatkan umatmu dan membawa kerajaanmu ke bumi. Aku mempersembahkan kepadamu semua sengsara, siksa, kesakitan dan darah berharga putramu yang tunggal. Yesus Kristus untuk mengalahkan semua musuh salib kudus, salib keselamatan. Sang Antikristus dan naga merah yang melawan atau akan melawan kebenaran sekarang dan di akhir zaman. Semoga mereka melalui darah berharga, penebus kita, dan hembusan nafas terakhirnya di bumi menghilang seperti busa yang diletakkan di bawah matahari. Sehingga kerajaanmu akan dengan segera datang ke bumi. Amin. Darah berharga Yesus Kristus, datanglah kerajaanmu. Amin.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 tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.